Katanya mainan ini pernah viral ya guys ya. Wah aku jadi penasaran ini. Langsung aja yuk kita cek. Let's go. Ternyata nama mainan ini pop light guys. Nah mainan ini tuh ada lednya guys. Alias bisa nyala. Nah tombolnya tuh yang hitam kecil ini ya. Oke ini coba aku nyalain. Nah kayak gini guys. Bisa nyala 3 mode. Kedip-kedip. Dan juga bisa diem gini lampunya. Pop light ini juga bisa dimanjangin guys. Tinggal ditarik-tarik kayak gini. Satisfying banget kan suaranya, ASMR gitu. Oke ini aku coba di ruangan yang gelap guys, langsung aja nyalakan lampunya. Pop light ini sangat fleksibel guys, bisa dibentuk-bentuk sesuai kreativitas kalian. Sok imut banget gua ya. Lucu sih mainan ini, kalian punya yang warna apa aja guys? Coba kalian komen ya.